Oke, okay, untuk mata kuliah yang tadi, sebenarnya tadi, kita, ini ya, harusnya ada sesi, presentasi masing-masing kelompok, cuman waktunya sudah berakhir, dan sekarang tadi saya salah pencet, akhirnya ininya selesai, gitu. Tapi gak apa-apa, itu mungkin karena udah terlalu lama, gitu, di pembelan visual. Kita lanjut di keamanan Sistem Informasi, ya. Ini Uh, udah disampaikan kan ke teman-temannya untuk pindah link ya siapa sudah diumumkan di grup pak oke okay. okay. untuk yang keamanan sistem informasi kita uh, lanjut materi yang kemarin itu ada beberapa materi yang belum dis, uh, sempat kita uh, pelajari kemarin nah sama ya kita akan uh, FGD lagi from grup Discussion. Nah, uh, untuk yang pada sesi ini kita akan ambil model-model di dalam siklus hidup sistem, gitu. Nah, kita sudah tahu beberapa apa uh, salah satunya kemarin itu adalah waterfall model, gitu. Nah, jadi selain waterfall model ada beberapa model yang dapat kita implementasikan dalam uh, siklus hidup sistem. Di antaranya ada prototype model, rapid application development model, exploratory model, incremental model, dan yang lainnya. Ada agile model, juga ada fadren, juga ada itu. Nah, uh, untuk prototype itu adalah ketika kita kita membuat suatu uh, rancangan gitu ya di dalam sebuah pengembangan sistem kepada pelanggan kita sehingga pelanggan kita itu tahu gitu ya apa yang bakal digunakan serta inputan-inputan dari uh, pelanggan itu dapat melihat uh, hasilnya nanti gitu perkiraannya seperti apa sedangkan rapid application development model itu uh, membuat uh, apa uh, Pengembangan itu lebih singkat biasanya itu 60 90 hari gitu. Nah dan uh, dari model itu adalah gabungan di antara beberapa uh, model life cycle. Kalau nggak salah itu ada waterfall model yang prototype. Sedangkan incremental itu gabungan dari keseluruhannya. Nah terus ada agile model, agile gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu gitu kan itu pengembangan yang lebih terbaru untuk saat ini biasanya itu scrum segala macam gitu. Nah uh, itu kan singkat uh, yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nah untuk uh, memperdalamnya, saya ingin teman-teman diskusi lebih lagi gitu ya tentang beberapa model tersebut itu tidak terlalu banyak materinya ya. Uh, cuman kalau di dilakukan tinjauan lebih lanjut itu mungkin akan dalam. Cuman uh, pada malam hari ini saya harapkan teman-teman dapat berdiskusi kembali gitu ya dengan teman-temannya gitu. Jangan jangan diam-diam aja ya di dalam grupnya gitu ya. Uh, saya harapkan ada komunikasi satu sama lain gitu ya. Uh, kita mulainya dari Prototype model, RAD model, terus laboratory uh, model, incremental model, dan agile model. Untuk agile model itu saya ketik di ini ya, uh, gitu. Agile model, okay. nah itu ada lima ya. Yang untuk waterfall tidak usah, karena waterfall kita udah pelajari kemarin, gitu ya. Itu ada lima model, saya akan buatkan lima grup. Silahkan dibuat materinya masing-masing, nanti dipresentasikan. Karena ini waktu kita tidak terlalu banyak, jadi pembuatan materinya itu nggak usah terlalu banyak-banyak, oh, ya saya harapkan bisa kolaborasi kerjasama satu dengan yang lainnya sehingga materinya cepat selesai gitu ya uh, pam ya semuanya siapa okay. siapa silakan dicatat itunya uh, model-modelnya ya. nanti uh, bisa dilihat teman-teman dapat kelompok berapa jadi mau diskusinya apa Gitu. Kita mulai dari yang nomor 2, ya, prototype model itu menjadi kelompok satu. RAD model atau Rapid Application Development model itu kelompok 2. Terus exploratory model itu kelompok tiga. Terus incremental model itu kelompok 4. Dan agile model itu kelompok 5. Gitu. Sudah catat, saya akan buatkan grupnya. Oke, okay, sudah saya buatkan grupnya. Kalau misalkan ada yang mau join double uh, akun, diinfokan biar nanti saya akan uh, gabungkan menjadi satu grup. Seperti biasa Pak Ahmad Arianto Pak. Oke. Okay. Saya juga Pak, double akun hmm. Pak. Ya, untuk Matario kayaknya sudah saya ini kan ya. <laughs> namanya sama soalnya. Oke, okay, kalau Ahmad Arianto masih ini enggak? Mahasiswa unsia enggak namanya? Ahmad Arianto juga, Pak, dua Pak. Oke. Okay. Tip tenang udah kalau udah ada Mario tenang aku, aku pakai ponsel Om Mario, siap Om Ahmad wah skomp begitu. aku di teras ini, wah, uh. wih apa itu? Headphone? Iya, pakai headphone di kamar. Pelak pelip ya? Oh di luar kan enak mau tiak-tiak, enggak? Iya, mantap. Lu katanya tuh berlaku nump. jadi kita dapat apa? Oh kita dapatnya yang kita itu? Kita kelompok empat. Incremental, incremental. Incremental ya. Hanya apa nih incremental? Incremental. Ya, udah screenshot kok model incremental, incremental model sama sekali nggak ngerti, saya. satu kelompok jadinya cuma segini nih iya kan kita double Om Haryo gitu ya sama apa Putri doang bertiga kan kita kan Iya mental di wikipedia sih ada di langsung incremental 음악은 Terima <tuk> Kok oh, aja itu, oh, incremental, incremental enggak? Oh, ini saya baru lihat kolom chat. Kaget, saya ini yang di rumah kanan tadi kelebihan penggunaan incremental. Jadi, user tidak pernah menunggu sebuah sistem dikirim. Hmm. Ya. Jadi, user bisa memakai increment yang pertama sebagai prototype. Resiko kegagalan lebih rendah. Nah, layanan prioritas tertinggi diserahkan pada increment Layanan sistem paling penting, pengujian paling ketat, kekurangan. Incrementan harus relatif lebih kecil tidak lebih dari 20.000 hmm. Banyak kesulitan untuk memetakan persyaratan user dengan ukuran yang tepat. Penambahan step dilakukan apabila hasil lingkungan yani adalah kelebihan ya. Kelebihan kekurangan. Nah, kalau kelebi itu kelebihan yang manajemennya itu ya poin uh, poin satu Aku tadi. Jadi, incremental ini pengertian sederhananya ya? apa sih? Pengembangan secara bertahap, gitu ya, pengembangan sistem software berdasarkan requirement yang dipecah dari beberapa fungsi atau bagian, sehingga pengembangannya secara bertahap. Siap, siap cara saya letakkan ini. Teng teng teng. Kayak gini ya berarti ya. Pengembangannya secara bab. Ah, kapan digunakan? Ini dari internet ini. Oh, oh, oh. Tapi mirip sih isinya tadi itu ya, mirip mirip uh, ya kelebihan oh, iya. sama. sama ya Ke, kelebihan tadi sama ya tadi sama, sama ya Man sama manajemen lebih terhana ya perubahan fleksibel ya mirip sih sebenarnya cuman ini yang tadi penjabarannya ini punyanya Muhammad ini nah aku aku kirim tuh yang terakhir tuh incremental model ya model pengembangan sistem dipecah menjadi beberapa fungsi requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi sehingga pengembangannya secara bertahap. Oke Oke pakai selain apa mau pakai slide ini apa Slide baru Om enggak apa-apa slide itu aja enggak apa-apa tinggal kita ya, tambah-tambahin ya, ya. ya soalnya waktunya singkat ini kata pandri iya ya kasih nama ya Aduh gimana sih caranya template nya agak bingungin tadi bawahnya aja The template template tumpukan map itu oh tumpukan map ya mm -hmm. text tambahin text book design transition slideshow apa ya insert text ya text oleh Ahmad Om Haryola Alak, tuanya Om Ahmad terus Mbak Putri, uh, Putri Chania. Chania, nama panjangnya siapa Putri Chania, Okta Fianti Vianti ini ya Okay. oktavianti apa sih tadi pakai pianti oktavianti kayak mau buka zoomnya kok tadi kan ada namanya Mbak. nah enggak itu uh, lavi kasih y pianti ini yep Oke, siap nah begini aja ya kasih put tinggal kita koreksi-koreksi ke bawah aja lihat ya ini kan oke okay ya incremental model ini okay. adalah percaca uh, yang dipecam menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga perkembangannya secara bertahap begini okay, ya tadi nah, beginian aja ya terus mm -hmm. ini perlu dipakai enggak sistem ini ya perlu nggak apa-apa maskin aja Siap, sistem dengan penggunaan total, total, total, total. doang, kan? Iya, ya, penggunaan jangka pendek, coba. proyek sederhana, baca. sistem yang bacanya. Wah, ini, ini jelasinnya gimana nih? <guluh>. Mana ini nih? Ya, nah, aku ya enggak. Udah, kelihatan Aku zoom kok di ponsel bisa. Oke, okay. biar bisa diedit. Tidak nah, apa ya, ini kasih aja ya. Hmm. Oke. Okay, tahapan requirement. Tadi ada tahapan deh. Enggak, ya? Jadi tahapannya requirement, penentuan hmm. kebutuhan, hmm. terus spesifikasi, hmm. arsitektur desain, hmm. lalu kode, lalu kita tes. Oke. Okay ada di sini ya. sana, ya? ya. Oh okay, yeah. berikutnya. Oh, ini ada ini gambarnya nih. Iya, ah. yeah, iya. Yeah. Makanya kan parsial kan increment satu, 2, 3 kan? Hmm. Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Habis ini tes, terus habis itu analisis lagi kayak gitu increment dua gini. Mm -hmm. Terus habis itu increment 3, terus habis itu increment 3 incrementnya hasilnya incrementnya yang finalnya. Oke hmm, oke. Okay, okay. Berlapis ya. Requirement, verifikasi, spesifikasi, arsitektur desain ya. Oke okay, ini yang tadi Om Ahmad sudah ngasih juga nih. Manajemen sederhana ya sama ya. Manajemen Ada yang perlu dirubah? Apakah? Udah sama ini. Sama sama aja, aja ya kelebihan ini kelebihan ke kemudian kendala ya ini menjadi satu kan ya kelebihan ini, kan? Eh, terbatasan ke uh, kendala kenaikan harus relatif lebih mudah <tik> okay. kendala sulit memetakan kebutuhan pelanggan Jadi kalau seandainya kita uh, parsial, uh, banyak kebutuhan dari pelanggannya. Jadi kita harus spesifikasi satu-satu. Makin hmm. kenaikannya. Jadi kita nggak harus memetakan. Ya, kayak tadi itu yang ada investment satu, dua, tiga. Sudah hmm. nah. selesai. Ini aja. Ada tambahan lagi. Tidak ada ya, pasal itu puluh dua, dua puluh tidak dua lebih. Lebih, lebih dari dua puluh Memetakan dua puluh enam, dua puluh enam, dua lanjut, sudah ya ini om berarti masa nenya, nenya. K stop share, kita Cheers. Ok. sudah saya kirim di kolom chat ya, om Ahmad sama Mbak Putri itu filenya. Oke, okay, wait wait. Bisa diambil. Mana aku belum aku belum bisa kirim, ke tele. Ya tele ya. Tele aja lah. Uh -huh. tele. Oh, kalau mau message harus add kontak dulu ya. Nanti aku aku coba ping Om Haryo ya. tes Nah. Eh. Okay. Masuk. file-nya saya taruh mana di incremental. Terus. Yes. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you. hm Huh? Huh? Shhh. Shhh. Ya kalau ada bahasa-bahasa yang kurang mengenakkan, ya ditambahin aja. Yang mana ini contohnya? Ya bebas, kayak gini ya, mungkin yang terakhir, uh, yang terakhir, uh, saya tambahin ya, boleh, boleh. mungkin saya diganti nih, boleh, mas. yang kelemahan itu, yang kelemahan mungkin saya tambahin, apa diganti juga nggak apa-apa yang kelemahan, boleh. kayak bahasanya, uh, Lebihan kendala keterbatasan ke ini, keterbatasan yang terakhir ya, yang yang yang ya, yang terakhir ya, nah, kendala yang sih. yang terakhir yang terakhir. ini kendala. Sama enggak ini ini eh, kendala itu ya, kendala kelemahan dari model yang membutuhkan ini, desain ini. rencana kita sini, beda biaya lebih banyak dari waterfall. Nah itu ya kendalanya diganti aja. Kendala ini diganti dengan yang ini ya. Yang tadi ah. aja. Nah, jadi bahasanya bahasanya lebih enak kan? Iya iya benar. benar nah, saya copy paste dulu. Eh. Kelemahan ya, ganti kelemahan. Kalau gitu ya, mm -hmm. yang kendalanya, kendalanya diganti kelemahan aja. Nah, antara lain butuhkan desain dan rencana tadi. Bagian depan. Kalau itu, itu asal tuh, asal tuh, ya. Poin, poin aja. Ini ya raya. poinnya. poinnya. Butuhkan desain dan rencana baik sebenarnya. Ini, Ini cara ngesediakannya, Di situ enggak ada kesimpulan terakhirnya ya? Intinya enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Hah? Gak ada ya? Gak ada. Eh, apa tambahin? Enggak perlu Yang pertambahin nambah slide tinggal enter, enter doang kan ya sama aja ya warnanya oh, oh, hmm, sama aja. kesimpulannya iya. oke, siap. Nah, ini ya ketik ini yang panjang ini ya saya copy paste ya oke tapi kalau di, di di di powerpoint mah enggak panjang dikit doang. Nah, segitu doang. Jika model incremental digunakan. artinya kebutuhan dasar ini dibikin rata samping kanan kiri aja kanan kiri yang bukan rata kanan kiri begini yang justifikasi yang yang kan? paling kanan ini bukan, mas, benar ya Om ayam nah, nah udah gitu aja ya ya kan? bener gitu ya. Ya? Udah lah. 10 berapa slide kan 11 10 slide kan udah cukup lah berapa banyak ini <laughs> kita cuma bertiga Hmm Iya tambahannya yang ini ya tadi ya. Iya. Nah, Oke okay, ini, ini. Ketika model incremental digunakan, incremental pertama seringkali digunakan. Ponsnya disamain tadi ya? Oke. Okay. Ini apa ya tadi ya? area ya. ya. Oke. Okay. Besaran ya ini kalau saya saya anu. Enggak ya, enggak ya, kebesaran. Mm, enggak, enggak cukup. Depan no, tambah itu okay. Om Haryo tambahan Om Iskandar. Oke, okay. Om Iskandar. Tadi di eh. Okay. Okay. Om Iskandar, gitu aja namanya. Iya. Iskandar aja, namanya Iskandar aja ini. Om Iskandar, Om Is. Abu um Iskandar, salam kenal. Masih ini ya? Kasih. Nggak usah masing-masing ya. Masing -masing ya. Nggak usah, nggak usah Emang nama, kalau nama saya sih satu kampus kayaknya enggak ada yang sama deh iya yeah, iya yeah, yeah. kalau kalau Iskandar pasti ada <laughs> <laughs> <laughs> ya walaupun sama juga nggak mungkin satu Prodi beda Prodi mm -hmm. kita kan kelompok empat ya kan mungkin agak lama kan pertama kelompok satu dulu Uh, nah, biar biar, mana sih tampilannya? Eh, tadi itu belum saya tengah si efeknya. transisi animasi. Nah, nah, nah. Feh, nah, ini gimana sih kalau gini lo kosong. Hah, tahap awal merupakan dasar. Saya cek jika developer terbatas langgan dalam dapat memakai kenaikan produk awal increment. Uh, ibaratnya kenaikan. Uh, uh, produk belum jadi uh, sudah bisa pakai itu ya. Hmm, jadi produk apa namanya increment pertama itu jadi jadi inti ya jadi uh, apa ya prototype nya. Hmm. Jadi belum sempurna pun sudah sudah bisa di launching gitu ya pelanggan sudah bisa pakai. Kasus. sudah bisa uh. nanti kan. Uh, itu, itu sudah bisa dikasih di pelanggan oh. hmm. nanti dari mereka kan ada evaluasi kan hmm. iya iya itu tapi biasanya beberapa apa namanya produk kayak misalnya <coughs> Aplikasi kayak Google Chrome gitu kan kadang-kadang dia ngeluarin beta version ya kayak gitu-gitu ya mas ya benar nggak Om? Siapa kayak gitu? Di kesimpulan terakhir aja. Gimana Putus-putus om, suaranya om. atau saya ya sinyalnya bagus kurang bagus. sudah ствен any over. Mm -hmm. Terima Mm-hmm. <laughs>